Assalamualaikum. So, okay, hari ini kami buat bateri ATV bersama kejiranan, kejiranan yang Sporting sekali. Oi, dah misi dah ya? Se, so, so, peng, pengacara macam mana, budak? Pengelola, okay, kita jumpa pengelola. Abaik. Abaik. Abaik. Abaik. Abaik. Abaik. Abaik. Abaik. Abaik. Macam lah Haa ah, Deponation lah Okay Haa Hadapi... <laughs> Oh tapi Gajah si minyak lah Sagi Sajil lah Sagi Ambil minum Ini Haji, rumah, <laughs> ni, Motor ni Sport remote tu tak Motor trip hari ni Haa <laughs> <laughs> Haa Semua pakai ni Haa Eh Dendek je Haa Dendek je Lagi basah ni Dua masa. Ni dekat pasar je. Ni pasar je. Pasar je. kan. Lama-lama di pasar. Hai <cosa> ni. Ha. Dah Okey ah, steady ya Steady. Chenah bangun buka 5 pagi tadi. <laughs> awal ha. Ya? Dia punya semangat ni 5 pagi dah bangun. Sebab apa? Blackout. <laughs> so, kebetulan pagi tadi blackout. Pukul 5, 5 pagi kot. So, memang jam semua makin awal hari ni. <laughs> Sekarang dah pukul 22.56. So, okey Ni tengah dekat kumpul lo. Satgi baru kami pergi makan dekat mana dah kat KL lo. Dia makan kat KL baru baru gerak. So inilah bidiranan Yasmin yang paling sporting dalam dunia. Hai. Napanya kena panahkan ninja. So kali ni punya right semua kena at least 150 ke bawah. Tapi ini trip aku nak datang. Ini brand Gerard, Kamal. Orai. Oh, <tongan> Puntulah Hakim, Hafiz. Dah Saya so, tunggu siapa lagi? Ya, wali, wali. Kita ambil gambar luar ya, eh? ramai Dari Kulim. Dari kulim Title BCC. Wali. Pailit. Siapa pailit ni? Tuan -tuan. <laughs> siapa pailit? <pilot? Baik. laughs> Wah, buat lia pailit. Oh, nak pergi makan kan? pi makan dulu kan? Pi makan dulu kan? Tu tunggu siapa eh? Sarul. Oh, ba Sarul. que él Jadi, siangin. Siangin kereta Eh, kereta motor. Haa, ah, ni dia. Ya, kita, pengarah projek. Haa? GoPro punya... Aku ada buat GoPro. Tadi aku bagi ke Kau main lah. Haa, aku buat dia aku punya juga. Haa, ha, aku nanti... Spell lah kalau ha. aku punya BB3. Haa, okey, okay, ha, okay, okey. Okay. Tapi aku buka kepala je. Oh, buka kepala, okeylah. Aku malah nak LED dah tau. dia kan. ha, okay, Cuba tengok. Kakak dia habis dah. Orait ini abang side kita. Dah ada GoPro. Setel. Kita set kita kereta. Tak ada beli ayam. Okey, sekarang dah pakai lapan suku. So kami kali dari sini minya, dari siang semua, so kami betul-betul nak geraklah ni. So tu, seorang beli ke depan, koroi, basak api dah. So, kita tengoklah pergi hop sampai dengan semua motor kuasa rendah ni. Kita <tik> lihat ni ah, kuasa tinggi. <tik> Hah? <tik> tak laju. Tak laju nak. <tik> <lagi, bro. tik> dia kena orang orang, orang depan ni baru, baru boleh pelok sikit. Cuba cuba kan duduk belakang tu ah. <tik> <tik> <laughs> ok, jom Ok, sekarang dah 8.53 Situ kan? So dah sampai checkpoint pertama dah masuk dah masuklah bhai. Ya itu zamil cone nasi goreng apa ni nasi lemak nasi lemak ayam Nasi lemak kukus ayam goreng kampung panas. Ah ni dekat Ahmad tak dekatlah. Hmm hey. uh, depan ni tak relax weh. Sireh depan ni tak relax. Papa semua laju-laju. Oh, pakai motor dulu. Alright, jangan motor dulu. Tak bolehlah. Tak panik rasa kena bawa 250 kan? ni. boleh. Eh, orang pun kursi dekat cair ke. Dia Laju ni. Kami dah ubah apa. Penyelit susu-susu hilang. Hakim okay, relaks tengok tunggu belakang Setia setia Setia Hakim okay, marshal dengan duduk belakang masya, dia. orang ada tinggal tu kan eh. Kutik kutik Oh Hakim tinggalkan aku juga habis <laughs> <So>, nah, <manis, laughs> <lah>. Ya <Ayah>. habis <laughs> Aduh Gerak tu eh Zamel hmm, pun ni free kau kau orang mai singau tengok sedar tak Cepat nah, okay. Wah, water right. water water ni tempat kemarau ah nak tengok apa jadi Waktu yang batu ni sebab apa kita nak kena buat tus ni lama okay. orang lihat oh, betul Tuduh dia. Cuma nak nak ayam? Haa, ayam goreng cuman! Kita kaya masuk tak? Ayy! Dah tak payah? Tak payah kau pak. Yeah. <laughs> ha? Ha? Ha? Boleh macam lah. Eh, hey, sebelum so kita raya right, TV, kita akan melahap dulu ya. Kita ambil protein dulu. Okay, protein. Sumber protein? Sumber protein. Hmm, yang kampung. Yang kampung. Katul semua laju di atas waktu tu. Kau ni nak tambah. <laughs> ha? <tuan> ni. <laughs> ha? Eh, eh macam benda ni lah? Uh, ha? Belum. Tempat ni best? Oh yeah, memang best. Hmm, Re Recommended yeah? untuk datang sini makan lah. Hmm. Dah berapa lama lah tempat ni? Ha? Lama dah. Lama dah. <laughs> Saja semua poto. Kenapa dia diam sangat? Senang gila poto. Yo. Sana ada kipas. Nak balik tu ah. Ini makan makan. Cok makan. Oh, Sudah, baik. Semua makan, okay, apa makanan okay. tak apa ke apa? Tak apa dia ni. Okey apa? Okey, kamu ramah semua. Okey. Dapat kan ya? Okey, dapat. makan-makan makan. Ni geng enjoy Tak ada nak Sihat ke? Masih sihat masa huh? oh, tu dong eh? Ha? 23. Dulu lamalah. Ni ni ni. Nak senang. Kita nak kena batu. Ni. Nama ni apa batu? Lupalah. Apa tu? Oh, tu modal dia. Tu modal dapat masuk dalam. <laughs> ya, alhamdulillah ada. Kan Panas. Apa benda <laughs> <laughs> tu. Bijak ni. Kena belajar mana? Hey, kena lah, grew, eh kena belajarlah ni nak masuk dalam. Dua ah. Kesian mak. Kamu ada jumpa. Kamu tak jumpa mak ada jumpa. Baru dapat masuk dalam. Boleh minum tak? Ha? Yeah. Boleh. Dengar eh. Dengar. Tak tak. Ha, dengar. <tid> hey, tu <lupa>. hey, lebih nanti. Like. Lebih. Bagi banyak tak okay. Ha? Dia. Ni lah. adalah. Sikit-sikitlah tak dadah lah. Tak dadah lah. Dada la. da, ah, dah lah Taklah main sangat. Hey, eh, Ule lah. Allah dia kena makan sahaja sahaja sahaja. ni. makan ah, je so, ni. Eh, ngeri sangat. So ni kena dari sini. Baru nasi lemak kita so, kita try lah makan. Kalau apa? Tak. Lens dia kecil, so tak nampak ah. Hmm. nanti presiden yang nanti nanti share dah edit dah ah ah sulaiman hai apa copyright eh okey okey ni macam nasi lemak dengan ayam goreng kampung. Tapi tapi baru lah. Hmm baru dia bau sikit tapi nobel lah. Hmm itu Jujur saja kot. Dan sambung makan. Bye. Satu ah, sekarang sisi kan? Yang buat tu eh? Yang buat patai. Haa, ah, apa yang buat tu bang? Yang sangat lembat. Yang buat patai lah. Oh. Aku dote eh laju ni. Tu la tezi si Jangan tinggal. dua dote saya. Kami 1.5. Abang. Baik. Apa Satu. ke? 1.5. Jangan. Jangan duduk belakang orang. 1.5. Ingat ini 1.5 banyak dia. Oh, kira banyak kan abang ah. Mak aku dah. Allah la. Wassalam. Oh ya. Ya. Beleng kan banyak tak apa. Apa main? Oh, saya pergi pembahas. ni? Bagaimana ni? Salam saya. Masa, masa, masa. Masa, masanya. Masa, masanya. Masa. Salam, masanya. Yang ni ayah lah, yang ni bukan ayah. Ayah. ayah lagi. Ayah kejap lagi. Ayah kejap lagi. Ayah kejap Jom. Okey. So, dah settle. Dah settle makan jom. Kita gerak nak ke ke Mesah pula. Maing ATV. Okey. Pembuh dah kenyang. Dah makan tadi. So Sementara ah, Ha dekat MMR2 kan eh. Hilap tadi Tak pun keluar Apa CGI ni Kita boleh lah Record content je ni Baik dia. Eh. Boleh apa-apa awak balik? Jepang ada lagi kan? Tadi kat belakang? Yang mana satu ni ada banyak eh? Lain-lain? Ah, Depang -lain. lagi lah ya? oh, bawa-bawa depan ni?